SCP-327 ditahan di dalam tangki air berukuran 40m x 40m x 10m di Site Foundation. Tangki air harus dibersihkan setiap minggunya atau segera setelah kejadian alga mekar. Dinding tangki air harus dibuat kedap suara. Semua staf yang berinteraksi dengan SCP-327 atau memasuki penahanannya harus memakai headset kedap suara saat tidak bercakapan secara langsung dengan SCP-327. Semua staf yang melaporkan mengalami efek dari sifat scp SCP-327 harus dikeluarkan dari tugas aktif sampai disembuhkan oleh terapis foundation. SCP-327 harus diberi makan sebanyak 15 kg selada dan berbagai macam sayuran bertahun setiap harinya, disertai dengan suplemen nutrisi yang sesuai. Pengajaran bahasa Inggris untuk SCP-327 telah disetujui akan dilaksanakan oleh Dr. Amberly dan Dr. Watson selama dua jam sehari. SCP-327 adalah spesien petirma dari spesies mamalia yang menyerupai anggota Ordo Sirenia, khususnya Trikecus Manatus Panjangnya sekitar 2,8 meter dan beratnya 450 kilogram Dan diperkirakan berusia diantara 25 sampai 30 tahun Subjek memiliki ciri-ciri tubuh yang tidak wajar Siripnya memiliki jari-jari yang terpisah Dan ibu jari yang berfungsi berlawanan Dan tengkorak serta ciri-ciri wajah menyerupai manusia SCP-327 tertabrak baling-baling perahu 5-10 tahun sebelum penemuan yang dibuktikan dengan bekas luka yang parah di kepala dan punggung dan bekas trauma kepala yang parah. SCP-327 adalah makhluk berakal dan mampu berbicara dengan bahasa Inggris yang sederhana meskipun mengalami kesulitan dalam komunikasi. Efek anomali dari SCP-327 berdasarkan pada suara utamanya. Suara ini dapat dianggap sangat tidak mengenakan untuk didengar dan akan menyebabkan sakit kepala parah dan halusinasi audiovisual pada manusia yang berlangsung selama 6 sampai 12 jam. Mereka yang terkena dampaknya akan sering melaporkan gosrofobia, keengganan terhadap air dan hewan air, kadang-kadang sensasi yang mirip dengan tenggelam, mamalia lain akan mengalami efek yang sama. Selama bersuara, alga dan plankton dalam jarak sekitar 1 km dari lokasi SCP-327 akan berkembang biak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Penipisan oksigen dan penghasilan zat beracun cukup besar sehingga menyebabkan hampir semua hewan di sana akan mati. Alga-nya tidak memiliki sifat anomali apapun dan SCP-327 pun kebal dari efeknya sendiri. Wawancara dengan SCP-327 dilakukan untuk mengetahui apa ada spesies yang sama sepertinya. Ia mengatakan di lautan Meksiko dan Karibia penuh dengan makhluk yang sama. Akan tetapi setelah dicek ke sana, tidak ditemukan makhluk yang sama seperti SCP-327. SCP-327 ditemukan pada Agustus 2008 setelah serangkaian penyakit mental yang tidak dapat dijelaskan oleh warga lokal Florida tentang suara aneh-aneh. Dua minggu foundation berpatroli dari Tersebut dan akhirnya menemukan SCP-327 terdampar Di sebuah pantai karena badai tropis fay berikut adalah wawancara Dengan SCP-327 Halo, 327 Halo, Dr. Embry 327 Siap untuk menjawab Pertanyaan lagi Sangat bagus Kami membicarakan lagu itu kemarin Bisakah kau ceritakan lebih banyak lagi? Baiklah lagu untuk para ikan dan hewan lagu untuk para tumbuhan lagu untuk orang-orang lagu untuk rumah lagunya bagus lagunya tidak seperti na na na na na lagunya tidak berupa kata-kata lagunya adalah nada lagunya membuat hal bagus lagunya tidak baik sekarang dan apa yang terjadi dengan lagunya? Ciu, menjadi jelek. Kapalnya ya? Tidak apa-apa, lagu yang jelek tidak melukai hewan di sini. Kau dan Watson membantu 327 mendapatkan lagu yang bagus lagi.